Halo bro. Kali ini saya akan membagikan video eh, bagaimana proses bubut apa bulu ayam. Ya, di sini terlihat ayam-ayam yang sudah tersembelih. Kita akan proses eh, bubutnya. Ini peralatan yang digunakan. Ini tempat e, proses untuk pencabutan bulu ayam. Itu alatnya ya, seperti ini penampakannya. Sebelum e, proses pembubutan, pertama kita didihkan air. Ya, untuk e, biar mudah e, ngar, apa bulunya mang kelupas belum mendidih, kita tunggu saja. Oke, langsung saja kita lihat proses. Uh, pembubutan bulu ayam ya seperti biasa umumnya ayam dimasukkan ke dalam air mendidih dulu seperti yang terlihat itu Kita lihat uh, proses pembutannya lebih dekat, ya. Seperti itulah uh, mesinnya berputar-putar tinggal masukin saja ke dalam mesinnya itu sudah otomatis bulunya akan eh, tercopot terlihat sudah banyak yang uh, terkelupas bulunya ya selanjutnya uh, kita bersihkan sisa-sisa bulu yang belum tercopot biasanya di bagian uh, sayap Yang bos ngar ini juga tahap eh, pembersihan sisa-sisa bulu yang belum terkelupas. Kalau sudah terlihat eh, bersih kita sudahi, kita kumpulkan di sini terlihat Oke kita lihat Nah ini hasil yang sudah bersih Oke sekian videonya Saya ucapkan terima kasih